Pagi, guys. Ini sebuah rumah sakit di Bogor. Saat ini sedang antri melakukan pengambilan sampel untuk swab test. Pagi-pagi pun sudah rame ya di sini. Sudah penuh, sudah antri swab test diperlukan untuk perjalanan biasanya perjalanan dengan pesawat ataupun daerah yang tempat untuk dibuju, mewajibkan untuk dilakukan tes untuk menjamin bahwa kita e, terbebas dari COVID-19. Dan ini pak untuk PCR ini juga ada yang bisa langsung diambil selama hasilnya bisa 24 jam ataupun satu hari setelah pengambilan sampel Ataupun 2-3 hari setelah pengambilan sampel karena memang saat ini cukup ramai ya untuk Kalau yang pengambilan darah adalah pengambilan dengan rapid test. Tapi kalau PCR atau swab test itu mengambil sampel dari cairan hidung. ini pertama-pertama pertama adalah mengisi bio data, bio ya. data e, untuk sebagai alat aspirasi untuk saat kita lakukan tes bertugas dengan hati standar. Toko ya, saat ini ada yang sudah melakukan rapid test dengan pengambilan sampel darah. Sendiri sudah melakukan swab test ataupun PCR test pada hari Rabu, karena saya harus perjalanan dinas ke suatu kota, yaitu Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pagi ini tadi saya jam setengah tujuh sudah ditelepon oleh petugas rumah sakit untuk menyampir, untuk mengambil hasilnya. Dan saya enggak ambil, alhamdulillah hasil dari PCR test. Negatif, sehingga saya bisa lanjut untuk perjalanan dinas. Terima kasih. Selamat pagi, semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin.